Kita buka dulu paketannya Nah, apa yang mau kita unboxing hari ini Dan Tara, di sini sudah terlihat Apa ini Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Aja Home Tutorial Dan di video kali ini, ini agak sedikit berbeda ya Biasanya saya membuat tutorial tentang jahit menjahit atau tentang uh, motong gitu kan dan lain-lain gitu kan seputar jahit menjahit, itu seputar sewing yang pasti ya. Tetapi di video kali ini sangat cukup pembeda yang mau saya bahas ini adalah elektronik ya. Jadi oke kita akan unboxing dari printer Canon G1010 series ini kita dapat apa aja ya? Karena kalau kita dilihat di sini ada Canon terus Garansinya tiga tahun ya. Tiga tahun garansinya terus di sini juga, termasuk tiga tahun itu, termasuk jasa servis ya, suku cadang. Terus di sini juga ada termasuk print head ya. Pokoknya seperti itu ya. Saya kurang begitu tahu atau begitu paham tentang elektronik, apalagi dengan printer ini ya. Tetapi saya akan mencoba mereview dari printer ini, dapat apa aja. Dan langsung saja kita unboxing Bisa di sini. Bisa di-zoom kameranya, kita buka di sini karena kalau kita lihat di sini kita ini udah udah dapat kayak tintanya juga ya semuanya. Oke, Kita unboxing dan di akhir video nanti saya akan sebutkan saya mendapatkan printer Canon ini dari mana. Ya, nah udah kita buka di sini dan di sini eh, kita dapat apa ini? Ini ada CD, CD driver, dan bersama kartu garansinya ya, bersama kartu garansinya, dan ini seperti biasa. Kalau kita beli elektronik itu pasti ada namanya kitab wajib ya, yaitu buku panduan, bla bla segala macemnya. Di sini ada ya pertunjuknya. Jadi kalau misalnya yang nggak tahu cara pemakaiannya, di sini ada cara pemakaiannya, termasuk saya juga tidak begitu mengerti ya tentang uh, elektronik atau printer ini tapi saya akan melihat nanti cara instalasi dan lain-lainnya. Oke dan ini kita singkirkan di situ dan di sini apa ini? Oh kita lihat dulu. Nah di sini kita ada kabel USB ya. Ini kabel USB-nya ini bisa untuk dicolokin ke PC ya untuk ke PC-nya dan di sini ini untuk colokan ke listriknya. Oke kita singkirkan dulu dan oh, Oke, ya. Ah, ah, di sini nih kayaknya. Ah, dia ya, tinta di sini ada. Oke, sini kita. Oke, kita. sekarang unboxing. Nah, di sini ini catretnya ya. Di catretnya ini yang black yang hidung yang hitam dan yang ini yang ini yang cek yang color oke okay. dan ini katanya uh, kita singkirkan di sini kita sama-sama siapa dan di sini sudah ada tintanya ini satu dua tiga ini yang color dan yang ini yang black jadi Uh, si botolnya ini kalau untuk yang color dia lebih kecil botolnya Tetapi kalau yang black ini lebih besar botolnya Kalau misalnya untuk tipe Tipe sama ya kalau untuk warna Kalau untuk yang warna atau yang color ini tipenya sama ya Yaitu GI 790 ya, C Itulah kurang lebih si Terus kalau yang ini juga sama sih GI 790 PK Black hitam Eh, sama sih, cuman botolnya aja lebih besar sih. Kalau yang untuk yang black, botolnya lebih besar, dan untuk yang color, botolnya lebih kecil. Dan oke, seperti ini penampakannya dari printer Canon G1010 series ya. Dan kalau menurut saya sih, ini. Kalau untuk dari body ya kokoh banget sih Coventen banget Kayaknya bagus banget nih Karena uh, Saya juga tadi ngeliat reviewnya di salah satu online shop Lumayan bagus reviewnya Bahkan nyaris bintang 5 semua Dari sekian ratus yang orang order ya Dan ini warnanya color Terus Dan ini cartridge-nya juga Nah seperti ini Nanti cara instalasi pemasangannya seperti apa Kita lanjut nanti ke videonya ya Pasti saya mau ngetes dulu Ini printernya nyala atau tidak gitu Nanti kita udah pasang-pasang cartridge Pasang uh, tinta ya nanti malah si printernya nggak nyala repot juga kan untuk ngereturnya gitu jadi kita singkirkan dulu kita mau nyalakan dulu di sini di sini ada kabel colokannya pasti di sini nih oke dan colokannya ada di sebelah sini ada di sebelah kiri dan nah udah kita colokin dan kita tarik di sini ada colokan kita colokin Oke, dan di sini on-off-nya ya. Tahu lah, masa nggak tahu? sesuai saya nge-review ya, di sini on-off-nya gitu kan. sesuai nge-review, apa sih, nge-review elektronik ini. Padahal sebelumnya saya tidak begitu paham dengan, ya, seperti-seperti ini. Saya tahunya jahit aja. Jadi di sini kita nyalakan aja, kalau misalnya uh, memang si printernya dia nyala Nah, kita pencet. kedip-kedip belum oke okay. di sini tadi pas saya pencet uh, sudah nyala dan di sini kedip-kedip entah apa mungkin karena cat nya belum diisi ataupun apa ya saya nggak ngerti di sini kedip-kedip yang pasti powernya ini di sini sudah nyala dan saya sekarang mematikan dulu kalau misalnya ini udah nyala berarti si printernya itu aman dan kalau misalnya nih geser nah kita kita matikan dulu ya Cet. nah udah kita matikan oke okay, dan saya putar dulu nggak apa-apa biar barangnya yang muter-muter, biar kameranya diam aja. Nah, kalau untuk di sini, di sini untuk colokan USB-nya. Jadi, untuk colokan listriknya ada di sebelah kiri, dan untuk, colokan, untuk ke PC-nya ada di sebelah kanan di sini. Ya, Dan sekarang kita instalasi dulu, atau kita pemasangan si cartridge-nya, terus pemasangan si tintanya itu seperti apa, kita cabut dulu coloknya, biar gak bahaya. Oke, kita angkat ininya. Nah, di sini ini ada penahan ya, ada penahan uh, buat jalan si cutter nanti. Nah, ininya dicopot dulu. Wow. Nah, ini dicopot dulu. Kayaknya ini enggak berfungsi buat penahan doang kayaknya. Buat penahan si ininya, ini kan jalan nih. Ya, biar di perjalanannya aman nyaman jadi ininya dikasih pelindung tadi. Oke, dan di sini kita tinggal pencet ya. Di sini nih ada ada kayak ada tombol gitu. Ini tombol dipencet ke atas nah Langsung gini ya Jadi saya ulangi Sangat mudah sekali tinggal dipencet Nah langsung gitu Jadi di sini sudah terlihat ya Untuk cartridge sini Bagian sini ada yang color Untuk cartridge yang sebelah kanan ini adalah yang black Dan Ini cartridge -nya. nya Kita pasang yang black dulu Ataupun yang color dulu Bebas mungkin ya Kalau cara masang gini Yang pasti saya akan pasang dulu yang color saya senang, lebih senang yang color, yang warna Nah, ini bungkusnya, kita singkirkan Dan di sini, ada pelindungnya dia untuk si konektornya ini Ini konektornya dibuka Up. Dibuka, wuh enak banget ya, kalau misalnya kita buka gini, set gitu kan Udah kayak unboxing, betulan Nah, di sini juga dibuka, ditarik penutupnya, set jadi nanti tintanya itu masuk ke sini lewat selang infus sini ya. Jadi ini udah ada selang infusnya dari sana. Jadi masuk ke sini. Dan ini yang color. Bisa nggak saya masangnya? hanya udah pas gini. Di situ udah klak. Dan yang ini yang black. Oke ini bungkusnya. Nah sama seperti tadi ini juga ditarik penutupnya ini ada tulisannya black dan di sini ini untuk konektornya kita buka tutupnya beda ya konektor tadi lebih kecil tapi konektor ini lebih besar dia lebih panjang gitu mungkin apa bedanya hanya merekalah yang tahu yang mempunyai sistem ini oke okay, kita taruh di situ nah sudah bunyi klak gitu kan nah jadi kalau misalnya setiap masang kita itu jangan asal naruh doang taruh udah tetapi agak didorong sedikit kayak bunyi pelan gitu tek gitu kayak kita jahit gitu ya kalau kita naruh sepul di bawah itu dimasukin sepulnya di bawah cetek nah kalau udah cetek kan pas gitu kan ya sama ini juga kalau udah kita pasang cetek bunyi nah ini juga nah cetek itu artinya sudah pas ya sudah sudah terkunci gitu ini sudah terkunci dan ini juga di sini ada tombol setelah nanti kita isi si kalernya atau si tintanya kita nanti isi kita nanti pencet ini yang tombolnya kayaknya sih Pokoknya sekarang saya mau ngisi yang black dulu. Yang black apa yang color ya? Bebas loh, black aja lah dulu. Di sini ada penutupnya. Ya penutupnya ini kayaknya ini lebih enak ya kalau printer printer ini ya. kayaknya sih. Nah di sini. Nah di sini kita gunting. Guntingnya enak ya udah kayak gunting bahan. Nah kita tarik. Nah di sini ada penutupnya. Nah, seperti ini. Jadi yang ini kayaknya, kayaknya gak usah dibuka lagi ininya. Ini ini udah ada moncongnya, ini udah ada bolongannya. <laughs> jadi kita tinggal tuang. Kayaknya mudah-mudahan ini tidak anti tumpah ya. Jadi ngisinya itu di sini bismillahirrahmanirrahim. Wah, mudah sekali ya cara ngisinya. Dan kita bisa lihat di sini. Nah, kita sambil diremas-remas sedikit, sambil di, agak dipencet botolnya. Biar si tintanya mendorong, tetapi jangan terlalu kencang nanti malah uh, belepotan. Oke okay. nah, Kalau kita pencet bunyi kan Gelak, gelak, gelak, gelak <laughs> Ingat bang goyung saya Kalau bahasa gelak, gelak, gelak penuh, ya? penuh itu Sampai habis kayaknya Penuh kan? Penuh, kan? Penuh, penuh. Habis. Ya, udah takarannya mungkin ya pas satu botol. Hmm. Oke, kita tutup segera nanti malah tumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tertutup dan ini warnanya hitam ya. Tidak terlihat karena ya hitam namanya hitam orang. printer hitam pasti hitam itu. Oke, di sini kita yang color. Nah, ini tutup dulu. Ini kita tutup dulu. Nah, kita tutup dan ini kita buka. Di sini ada color di sini coba di zoom di sini ada ada si M, Y. Ya mungkin ini untuk warna-warna tipe yang ada di sini. Nah seperti ini. Ini yang Y berarti ke sebelah kuning ini. Itu kan sok sokan gue ya. <laughs> Dan yang ini yang yang yang pink di sini M berarti yang tengah mungkin gitu ya. Terus yang di sini C atau C ya mungkin yang di sini nih ada itunya. Gue sok sokan gitu kan. <laughs> nge nge-review. Nge nge Biasanya nge-review bahan. Nah gunting nih, set, enak banget ngeguntingnya ada gunting bahan. Oke kita buka-buka penutupnya, penutupnya. Terus kita isi dulu yang bagian cek, bagian si. Di sini kita tinggal tuangin. Jadi mudah banget sih cara nwanginya. Kita pencet-pencet. Kita pencet biar ya ini. Pencetnya juga jangan terlalu keras banget, nanti malah anginnya terlalu banyak. Malah si tintanya ini loncat keluar. Pencet sampai tetes terakhir. Hmm. Oke. Ini sudah terisi. Oke, dan sekarang yang warna pink. wih jangan salah fokus ini kalau salah masukin tinta mau ngomong apa sih? Ini sekarang warna yang warna pink, warna M bukan pink apa nih. Ini enak banget nih guntingnya, udah kayak gunting bahan. Kalau gunting bahan nggak lupa ya. Nah, biar enggak kental kita buka tutupnya seperti tadi klik nah, gampang banget kayaknya oke kita tuang sini kita pencet gelok gelok gelok ada gelembung ya oke nah tutupnya banget ke gunting bulahan ini warna yellow yellow. kita tuang sebelah sini ini kalau enggak kita pencet tuh enggak netes jadi makanya enak banget ini bisa dibilang anti tumpah ya jadi pas pengisian kalau kita enggak pencet ya enggak nggak bakal netes enggak keluar tuh. tetapi harus kita pencet dorong gelap gelap gelap gelap enak banget enaknya jadi besok-besok saya kalau misalnya video ini bagus share review elektronik aja kali ya gak usah review-review jahit gitu gimana? silahkan yang komen kalau saya review elektronik terus gimana? apa tetap harus jahit? apa ajalah yang penting jadi konten oke okay, sampai tetes terakhir dan ini sudah selesai, lalu kemudian kita tutup-tutup biar safety, tutup biar safety, tutup biar safety. Oke, ini udah pas, udah pas, udah pas, tinggal ditutup, cekrek. Oke, dan tintanya sudah kita isi ya. Di sini terlihat warnanya mungkin ya, dan di sebelah sini yaitu warna yang hitam. Oke, kita ke sini. Nah, di sini ada tombol kita pencet aja untuk menahan si apanya ini gonyo oh mungkin menahan katretnya ya menahan katretnya didorong nah bisa bersamaan bisa satu-satu cetek sama kayak kita pasang 10 mesin jahit cetek kalau udah cetek udah turun dan oh, ini pemasangannya sudah kita pasang dan mudah dan gampang sekali kita sekarang tutup nah, seperti itu tutup dan sekarang kita nyalakan lagi biar si tintanya ini naik Oke, sekarang kita nyalakan lagi biar si tintanya juga naik ke, ke cutread-nya. Ke, kok panjang banget ke ke, ke nya Oh ya, maklum ya nge-review ini baru kali ini. Dan kita angkat aja ya. Ini eh, gak usah angkat. Nah, gini aja. Kita pencet ininya. Nyalain. Tunggu sampai dia berhenti mengedip. nanti mengeditnya dan si printernya juga diam dan sekarang kita tekan ini kalau nggak salah sih kalau saya baca di buku panduannya ditekan sampai berapa menit tadi ya tiga menit beberapa ya, ya pokoknya seperti itulah sampai kita tekan sampai kita ngetek berapa detik kita tunggu nah kalau kita lihat ini kan masih mengedip ngedip ya coba kita lihat nah di sini tintanya mulai jalan hmm. bisa terlihat tuh ya kan jadi tintanya ini mendorong tuh nah kita lihat tintanya ini punya ke situ ya Jadi si lampu indikatornya juga di sini masih mengedip nedip belum berhenti. Dan kalau kita lihat di sini tintanya baru yang black yang sudah nyampe masuk mungkin ya, tetapi untuk yang color belum. Dan di sini ini bisa dilihat masih ngedip-nedip ya, terlihat dari kamera. Jadi lampunya masih gedip-gedip. Nah tintanya sekarang udah masuk semua nih kayaknya, udah masuk semua. Coba di sini ngurangin gak tintanya? Saya ngurangin gak ngurangin gak ya. enggak nggak? Mm -hmm. kurangin kan? coba sini naik lagi. nah ini, yang ini. Nah ini udah jalan-jalan gini dan lakunya di sini masih ngedip ngedip ini mungkin masih proses pengisian si tintanya. so tau gue ya. gak apa-apa pokoknya seperti itu kurang lagi. ini tintanya sudah naik. Ini lama juga ya instalasinya nguras. kayaknya bukan nguras sih kayak ngedorong si tintanya ini mungkin diisi ke cartridge ini mungkin dipenuhin kali ya karena kan kalau biasanya yang manual itu kan pakai apa sih pakai suntikan gitu di, diisi di cartridge tetapi kalau ini kan udah otomatis ngedorong sendiri dan lampunya di sini masih mengedip-edip hmm, dan kelihatan warna ya. ininya untuk warna ngurangin nggak? itu warna dulu ngurangin ya? iya gameplay ya. kelihatan nggak? iya banyak ya iya hampir, hampir separuhnya ini separuh, yang sedikit ini kalau yang untuk yang color tidak terlalu ini kok bayang banget ya dari bawah ini nggak ya, begitu terlihat sih ini, ini, ini, ini, terlihat. kalau yang hitam ini cukup sangat terlihat dia murang ya untuk si tintanya sampai mana ya segini nih tintanya berkurang harus tarikan pulang ke segini ini. oke dan ini kayaknya masih menyala lama coba saya tutup ya di masih mengedip-ngedip lampunya. Tunggu sampai dia mengedipnya itu berhenti. Di sini masih mengedip-ngedip. untuk yang warnanya. Dan di sini lumayan agak lama ya untuk pengisiannya. Mungkin ada beberapa menit ini. Ini untuk yang warna juga dia ngurangin cuman kalau yang warna tidak terlalu mengurangin. Nah, ini sudah berhenti dan lampunya juga kita bisa lihat di sini. Nah, sudah nyalanya sudah normal ya. Sudah hijau normal dan ini juga sudah berhenti bunyi si printernya. Mungkin ini instalasinya sudah selesai dan coba kita lihat. Oke. Okay. Oke, okay, sudah berhenti dan ini sudah selesai ya, seperti ini. Oke, okay, seperti ini ya, cara unboxing atau cara mereview dan instalasi atau pengisian si pintanya tadi. Yang pasti, untuk printer Canon G1010 series ini, kalau untuk body ini compact banget, solid banget. Kalau menurut saya ini solid nih, bagus. Jadi, untuk satu pembelian paket ini, kita udah, kita udah mendapatkan... Uh, untuk yang color juga ada tiga botol, dan untuk yang black satu botol, dan cartridge-nya dua, nah, seperti ini. Dan, oh, seperti inilah cara unboxing atau cara masang-masangnya. tadi ya. dan yang pasti, mudah sekali, gampang sekali kalau menurut saya. Ini mudah sekali, saya aja yang awam ya, untuk uh, apa sih? Untuk masalah elektronik, apalagi printer ini. Dan mungkin sebelumnya saya belum pernah mengoperasikannya, tetapi untuk... Uh, unboxing terus instalasi masang kayak tadi kayaknya ya cukup mudah-mudah sih mudah, mudah bahkan mudah-mudah sekali gampang sekali mungkin siapapun bisa melakukannya dan oh so mungkin sekian ya video kali ini dan oh ya satu lagi pembeliannya dari mana tadi saya di awal saya sudah bilang uh, pembeliannya dari mana jadi saya ini belinya di shopee jadi cuma nunggu 2 jam gak nyampe 2 jam mungkin ya cuma nunggu 1 jam setengah sudah nyampe di antar sama abang grab dan nama tokonya apa ya nanti saya lihat nama tokonya nama tokonya itu original Orista eh original Oristor ya jadi nama tokonya itu original Oristor kemarin dikirim pakai Grab Express bukan instan tapi Grab Express tetapi saya cuman menunggu satu jam setengah itu sudah nyampe di tangan saya dan kemarin juga tidak pakai bubble bubble bubble bungkus gitu cuma pakai plastik kayak gini karena saya mungkin dekat kali dari Jakarta ke Kota saya ke Tangerang sini mungkin lebih dekat jadi tidak begitu Intinya sekti banget lah kemarin dan Menurutku toko ini sangat rekomen banget rekomen banget Dan disitu kita bisa lihat uh, Testimoni dari yang lain-lain lumayan bagus banget oke okay. Mungkin sekian dulu ya video kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa ditunggu Untuk sprint pertama Untuk sprint pertama ditunggu seperti apa proses atau jalannya ini dan Semoga bermanfaat see you next video jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe. Oke? Ya. Oh. Menurut saya bang, bagus sih, cocok lah. Kalau untuk online shop gitu kan atau kantor, ini juga kokoh, konteks, bagus lah. Video apa lagi ya? Bagus.